Oke okay guys, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Fajar Official 2022 Yang akan selalu menemani Anda dimanapun Anda berada Kita kemarin sudah membahas namanya NATO Ya kan, panjang lebar kita bahas NATO Nah sekarang kita akan bahas nih Kenapa sih Rusia dan Ukraina bisa perang saat ini apa penyebab mereka perang saat ini kita akan bahas cuplikan setelah ini jadi kita udah bahas NATO nih NATO yang disingkatan dari North Atlantic Treaty Organization atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara ini sekarang memiliki 30 negara yang diikuti oleh 30 negara guys 30 negara lah sesuai dengan sejarahnya dulu Rusia sebelum tahun 45 itu masih berbentuk negara Uni Soviet setelah Revolusi Bolshevik yaitu berideologikan haluan komunis nah, maka karena dan dulu Uni Soviet ini sangat besar termasuk Ukraina ini adalah bagian dari Uni Soviet nah, tapi sekarang udah runtuh maka tetap Vladimir Putin atau Pak Putin ini tetap mempertahankan daerah-daerah yang ingin di yang pernah duduk di Uni Soviet tidak boleh memiliki, memasuki organisasi militer apapun itu atau bersikap netral. Nah, tetapi kemarin jadi ada nih Presiden Ukraina yang namanya adalah Volodymyr Zelensky. Nah, dia ini pertama beragama Yahudi dan kedua dia adalah mantan pelawak mantan yang mana guys seorang presiden tapi dia mantan pelawat nah, kita bisa membayangkan sendiri kan bagaimana nanti hasilnya seperti itu dan yang baru-baru ini bayangkan ini negara bekas jajahan Uni Soviet yang seharusnya netral tapi malah ingin masuk ke NATO nah, otomatis ini akan mengancam kehidupannya Uni Soviet nah, bahkan main Putin sempat bicara depan publik Coba bayangkan ketika saya membuat pagar sesi militer di depan Kanada Apakah terima Amerika Serikat? Sama seperti saya Saya nggak terima ketika ada negara tetangga saya, bekas di Soviet Dia dengan seenaknya masuk ke NATO Inilah yang membuat Rusia gentar pada Ukraina Apalagi kepada presidennya Ditambah lagi kemarin, Rusia berhasil menginfansi semenanjung Crimea guys karena jadi gini ceritanya jadi di Ukraina ini memiliki pasukan militer tetapi pasukan militernya ini lemah guys lemah jadi pemerintahan Volodymyr Zelensky ini merekrut seorang militer sayap kanan pimpinannya Zorb ini yang berbahaya guys jadi sayap kanan ini ingin membentuk namanya ideologi Nazi nah kita nanti bisa lihat gambarnya di samping itu gambarnya seperti bendera swastika berbentuk Z gitu seperti lambang bendera swastika yang ditopang oleh Vladimir Putin makanya Putin ini sangat jijik ketika melihat NATO dan Nazi yang mau bangkit lagi nih makanya tujuan Putin ingin menyerang Ukraina itu hanya dua ingin demilitarisasi dan denazifikasi. Ingin menghapuskan nazifikasi ini Ini membahayakan guys dari oposisi sayap kanan Yang sekarang bahkan karena Lemahnya tentara ini Tentara pemerintah pun direkrut dari Tentaranya zrob, Yaitu tentara tadi, tentaranya nazi tadi nih Yang menggunakan lambang bendera swastika Tetapi orang-orang Di Ukraina partainya ini mem Membenarkan diri Ini bukan lambang nazi ini, ini lambang gabungan dari N dan I Yang berarti Nasionalis de Demokratik lah tapi ini berbahaya, guys. Bahkan paham-paham rasisme ini udah mulai bermunculan di Ukraina. Bahkan orang-orang asli Rusia pun, yang tinggal di sana, bahkan sempat dibantai, jelas ketika itu. Nah, ini membahayakan nih. Ketika udah muncul rasis-rasis seperti ini, mem akan membahayakan negara. Makanya, apalagi ketika Ukraina masuk ke NATO, meminta perlindungan, maka tidak segan-segan NATO juga akan melindungi kedaulatan organisasinya atau anggotanya ketika diserang karena itu termasuk pasal keempat jadi ada B juga punya pasal punya undang-undang ya diantaranya itu ada yang pasal keempat yaitu apabila satu negara anggota NATO diserang maka kita harus bersama-sama menyerangnya apakah pernah terjadi Oh pernah guys jadi pernah terjadi segera NATO menyerbu satu negara kapan itu terjadi ketika peristiwa World Trade Center 2001 11 September yaitu sebuah gedung yang ditabrak oleh pesawat di Amerika Serikat nah, ini dengan propaganda Amerika dengan bahwasannya teroris itu adalah Islam gini gini gini, gini akhirnya NATO bertujuan karena Amerika Amerikanya adalah salah satu anggota NATO maka semua negara NATO bareng-bareng menyerang ke Afghanistan nah, sesuai dengan pernyataan Putin bahwasanya NATO ini rakus dengan namanya minyak bumi Nah Makanya, mereka menyerang ke Afghanistan ketika itu. Bayangkan, guys, terfitnah gara-gara propaganda Amerika teroris di Amerika. Bayangkan, Afghanistan dihancurkan ketika itu oleh segerombolan NATO, dan gak cuma sampai situ, guys. Bahkan, Presiden Irak pun juga kena fitnah. Saat itu, Presiden Irak yang bernama Saddam Hussein, itu difitnah, katanya, mempunyai senjata biologi atau senjata pemusnah massal. Lah ini ini yang membahayakan ini yang membuat Vladimir Putin panik bagaimana apabila Ukraina masuk ke NATO maka nanti akan membahayakan Rusia karena Rusia telah menginvasi Semenanjung Crimea dan di pasal 4 NATO satu anggota diusik maka semua NATO akan bergerak bersama-sama tapi bahkan kemarin sempat di Uni Eropa dan Barat bersama-sama memberikan sanksi ke Rusia tapi Rusia gak gentar guys Vladimir Putin ini orangnya apa yang dia ucapkan dia selalu akan melakukannya gitu jadi orang-orang takut semua bahkan kemarin Putin pernah bilang bilang seperti ini kiamat itu adalah urusan Tuhan tetapi kalau Eropa dan Barat ingin kiamat maka itu adalah urusan saya bayangkan bagaimana gentarnya Eropa seperti itu Maka sekarang nih Ukraina tidak dapat bantuan dari manapun itu karena takut semua dengan Rusia guys karena keunggulan Rusia ini dia memiliki nuklir. Nah nuklir ini juga diledakkan maka efeknya bukan cuma satu negara bahkan bisa negara-negara lain Dan bahkan dapat memberikan efek negatif hingga berkepanjangan atau sampai masa depannya nah, itu. Maka ini adalah kisah, kisah sebagian dari perang Ukraina dan Rusia ini nah, Bahkan sekarang Rusia ini juga dibantu oleh negara federasinya yaitu negara Islam Atau negara muslim yaitu negara negara federasi Rusia yang bernama negara Chechnya yang ini adalah merupakan keturunan dari suku Chechen Bahkan 95% di Chechnya adalah muslim Nah dia ini membantu Rusia untuk melawan Ukraina nah, Memberikan dua bantuan 12.000 pasukannya untuk membantu Rusia Karena presiden Chechnya ini adalah yang bernama Ahmad Ramzan Kadyrov ini Dia adalah hafiz quran Bahkan beliau ini punya amalan sehari-harinya Yaitu amalannya adalah membaca selawat selama sebanyak 5000 kali, bayangkan bahkan ketika Ramzan Qadirov tidak melakukan apa-apa, atau lagi diam atau lagi ngalamun, dia mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad bayangkan, diamnya Ramzan Qadirov dia adalah pembaca sholawat guys bayangkan. jadi mulutnya ini gak pernah berhenti untuk membaca sholawat seperti itu kita harus contoh nih negara ciaisnya sebenarnya ada tujuh negara lagi guys Negara Federasi Rusia yang mayoritas Muslim, bukan cuma Acehnya tapi ada nanti ada Dagestan. Dagestan ini adalah tempat kelahirannya Habib sang petinju Handel tuh guys lah. Terus ada lagi Inguistan dan banyak dan banyak lagi nih. lah untuk kabar-kabar kali kali ini nih, Rusia udah mendekati ibu kota Ukraina yaitu di Kiev, tapi masih bisa dihalau oleh Ukraina. Nah, gitu. Jadi banyak bahkan kali kali ini. Seharu, bahkan bagaimana pasukan Rusia tidak menembaki, menembaki warga Sedangkan Presiden Ukraina memberikan satu orang itu adalah senjata Jadi kalau ada satu tentara Rusia masuk Rakyatnya juga disuruh perang guys bagaimana Presiden Ukraina ini malah membahayakan rakyatnya sendiri guys bahkan ketika perang ini, Ukraina pemerintah Ukraina pun tidak memberikan bantuan kepada ayahnya sendiri. Bahkan yang memberikan bantuan itu adalah dari Rusia guys. Jadi Rusia ini memberikan bantuan logistik. Bayangkan negara yang menyerang tapi memberikan bantuan juga. Bayangkan ini adalah hal yang sitirul ketika kita menjadi pemimpin. Bahkan Putin ini dalam waktu 12 jam ini atau besok atau lusa dia bilang katanya pasti akan menaklukkan Ukraina. Sekarang main Putin harus membacakan. Ada daftar tuh, daftar negara-negara yang tidak bersahabat dengan Rusia Bayangkan Alhamdulillahnya Indonesia tidak termasuk daftar itu Karena Indonesia adalah temannya Uni Soviet dari zaman Soekarno nah, dulu zamannya Soekarno itu udah deket dengan Rusia Yaitu dengan Nikita Shursev, itu. Nah, makanya ketika Vladimir Putin ketemu Bapak Jokowi kemarin Dia bilang bahwasannya persahabatan Rusia dan Indonesia ini udah terjalin selama puluh tahun mungkin kita sampai situ dulu ya guys ya kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya kita akan bahas yang lebih seru-seru lagi oke okay.